di lapangan desa Johowates Wates Kediri, acara sound systemnya Mas Brewok, Fit DJ Ana Oriza, sama Fit CH di malam hari. Di sini suasananya ramai banget lor. Acara ini memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77. Oke lor, selamat menonton. Yeah. semuanya kalau lagi berjoget DJ jangan lupa selalu diceki dompet HP juga kontak sepeda motor biar aman terkendali mudah-mudahan dulur-dulur semuanya yang pada nonton acara ini dikasih keselamatan Amin amin ya robbal alamin Oke Lur lanjut lagi berjoget Ria Alphard Funky Winter Aku He yes, sing Alfar Funky Spinner in the town is Our monkey, we